Lionel Messi, striker Argentina itu mengatakan Qatar 2022, pasti, akan menjadi piala dunia terakhirnya. Setelah ia memenangkan medali keduanya pada tahun 2014 dan memimpin negara asalnya meraih gelar Copa America pada tahun 2021, piala dunia adalah satu-satunya trofi utama yang hilang dari koleksi termasyur Messi. Tentu saja, ini piala dunia terakhir saya. kami menghitung hari sampai piala dunia ada ketakutan dan ketegangan pada saat bersamaan, katanya. Messi melakukan debut internasionalnya pada tahun 2005 dan telah mencetak 90 gol dalam 164 caps untuk Argentina. Di piala dunia kelimanya, Messi akan melampaui rekor pemain Argentina sebelumnya, yang dipegang bersama Diego Maradona dan Javier Mascherano. Argentina adalah nomor tiga di peringkat dunia FIFA dan akan menghadapi Arab Saudi, Meksiko dan Polandia di grup C piala dunia, yang dimulai pada tanggal 20 November. Semua pertandingan sangat sulit, tim favorit saya tidak selalu menang, saya pikir ada tim lain yang lebih baik dari kami, kata Messi.